Banteng Oke mas bro Kali ini kita mancing ikan toman Ini spotnya Seperti biasanya kita menggunakan umpan lele Nih empatnya, lelengnya. Sekilo itu isi 8. Spotnya lumayan luas. jos gandos pokoknya. Oke, kita langsung gas pokoknya. as Bro lampunya di tengah dan cuacanya kurang bersahabat dari tadi itu tidak ada panas Mas Bro. Cuacanya mendung terus, tuh katanya. Kita dekatkan. Tuh pelampungnya udah kelihatan. Mudah-mudahan cepat disambar Mas Bro karena tadi sudah loncat-loncat lelenya itu sudah dikejar, tapi mungkin tomannya kecil ini kayaknya. Kita tunggu responnya ini gimana ini. Oke dimakan mas Bro. Dang! <laughs> Eh, lumayan Biar masih anaknya Tapi kind of Oke okay, lanjut kita bungkus Mantap mas bro Aduh mas bro Baru dapat satu anginnya ngamuk tuh mas bro Bahaya kalau hujan ini mas bro Oke kita sabar dulu menunggu Kalau cuaca bisa bagus kita lanjut mancing Tapi kalau cuaca tetap begini kita harus pulang aja mas bro Bahaya kalau petir Ini sudah angin sudah kencang nih nah. Oke sahabat akhirnya malah hujan ini seperti ini, jadi kita putuskan pulang saja. Ini sudah turun hujan. Disambung lain waktu sahabat ya. Hasilnya tadi satu itu aja. Mudah-mudahan besok dapat banyak. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Mancing mania mantep tenan.